Assalamualaikum teman-teman, gimana puasanya? Insya Allah lancar terus Di siap-siap edisi Ramadan ini Saya mau diskusi sama Abi, mau belajar Dan mau ngajak teman-teman untuk belajar surah Al-Zalzalah ya. Nana ingat Abi pernah bilang Al-Zalzalah ini surat yang istimewa Bahkan keistimewaannya seperti Membaca seperempat Al-Quran Al Kalau Al-Ikhlas kita kemarin sudah belajar Itu sepertiga Al-Quran, Al-Zalzalah seperempat Apa keistimewaannya? Abiku? Keistimewaannya dia Berbicara dengan eh, Menyangkut hari kemudian Hmm. Dan inti-inti Yang terjadi pada hari kemudian intinya apa? Bicara kiamat ini Bicara kiamat eh, Ada goncangan bumi Dan goncangan itu terjadi di seluruh Persada bumi Bahkan bisa jadi Di alam raya Kemudian eh, Ada penjelasan bahwa ketika itu Akan jelas segala sesuatu Bahkan bumi akan berbicara hmm. eh, Kemudian ada tekanan dan ini yang terpenting bahwa jangan pernah enggan melakukan kebaikan walau sedikit karena itu akan ditemui di hari kemudian. Jangan juga berani-berani melakukan keburukan walau kamu anggap sepele karena itu pun akan terlihat di hari kemudian. Tapi kan Al-Quran banyak memuat pesan-pesan hari kiamat. Iya. Kenapa ini surah ini menjadi lebih istimewa dibandingkan lain? Karena dia ter, itu tadi terhimpun di dalamnya intinya. Oh, semua apa yang akan terjadi di hari Ia, itu, Iya, kan? itu karena misalnya awalnya terjadi goncangan hmm. bahwa goncangan itu terjadi di seluruh persada bumi. Hmm. Nah, kemudian yang kedua bahwa bumi eh, akan menyampaikan segala apa yang pernah terjadi di persada bumi ini hmm. itu sebabnya nanti sementara ulama ada berkata begini kalau sholat mau sholat lagi pindah walau selangkah dari tempat semula biar lantai tempat anda berdiri pada sholat pertama menjadi saksi menyampaikan di hari kemudian bahwa si A pernah sholat di sini dan lantai yang satu lagi menyaksikan lagi hmm. ya tahu nah, baru Eh, kesimpulannya apa dalam menghadapi hari kiamat jangan pernah menganggap kecil sedekahmu pemberianmu amalan amalanmu dan jangan juga meremehkan dosamu hmm. ini sebenarnya inti dari keseluruhan apa yang nah, akan kita keseluruhan alami keseluruhan dan yang nanti kita ditain. akan hitung kalau misalnya kita bicara soal bumi jadi iza ardu itu jadi bumi menggambarkan bumi bumi, bumi. al itu bumi nah, di sini dia katakan iza zuljilatil ardu zilzara wa akhrajatil ardu al-ard al diulangi dua kali ya. sebenarnya dia dia bisa mengatakan wa akhrajat dan dia mengeluarkan isinya ya kan hmm. bumi mengeluarkan isinya kenapa diulangi bumi bahwa Eh, guncangan itu, gempa itu tidak terjadi pada hanya satu lokasi di bumi ini. Tetapi Semua. seluruh bumi ini tergoncang. Tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak tergoncang. Sehingga dilukiskan di ayat yang lain, gunung-gunung itu yang demikian tinggi itu rata bagaikan dataran. Tapi itu tidak dijelaskan di, ya, ini dijelaskan di tempat Sehingga. lain. Hmm. Nah, tapi itu dikandung oleh zilzalah. Dan manusia bertanya apa yang terjadi? Wa kaula insanumalah. Manusia bertanya apa yang terjadi dengan bumi ini? Pertanyaan itu boleh jadi tidak dalam bentuk ucapan, tetapi kebingungan itu uh -huh. orang ketika itu dilukiskan dalam ayat yang lain semua bingung. Engkau menduga mereka mabuk padahal tidak mabuk. Ketika itu semua yang memikul satu pikulan, diletakkan pikulannya. Ibu-ibu <tuk> yang hamil keguguran. Ibu-ibu yang menyusukan anaknya, melupakan anaknya. izin rabbaka <tuk> Bahwa Tuhan mewahyukan kepadanya. Ini, ini lagi satu hal yang kita ingin lihat, redaksi Al-Quran. Bumi ini, alam, eh, alam raya ini diciptakan Tuhan dalam enam hari, enam periode. Eh, dua periode itu menciptakan bumi, eh, dua periode menciptakan langit, dan bumi berserta isinya jumlahnya menjadi empat hari, jadi enam hari. Itu kan berproses, tetapi guncangan ini. Terjadi karena Tuhan mewahyukan kepadanya Bukan memerintahkan Wahyu itu adalah isyarat cepat Itu berarti guncangan itu terjadi demikian cepat Begitu Tuhan memerintahkan begitu terjadi guncangan Tuhan memerintahkan Jadi ini ketika konteksnya Tuhan mewahyukan itu mewahyukan ke bumi Mewahyukan ke bumi Wahyu itu artinya memberi perintah isyarat yang cepat Sehingga bumi dengan cepat pula bereaksi atas perintah Tuhan. Bi anna awhal. Wah, bi anna Tuhan yang memerintahkan saya begini, kecepat, kalian mendadak. Ini adalah perintah Tuhan. Hmm. Dulu, waktu pertama kali saya diciptakan, itu bertahap. Ya kan? Hmm. Itu. Ya ma'idhin yaslul nasu ashtatan liuraw a'ma Ketika itu, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong. Yaslul nasu ashtatan untuk mereka lihat atau diperlihatkan hasil pekerjaan mereka. Hmm. Diperlihatkan, jadi seakan-akan terekam. Pada jadi, hari itu manusia kembali dari kuburnya ah. dalam keadaan yang bermacam-macam. Ah. Supaya diperlihatkanlah amal-amal mereka. Bukan. Jadi ditunjukkan ini kamu dulu begini. Jadi semua. yang sudah dikubur, yang sudah meninggal pun? Ya, saat, -saat itu mereka berbondong-bondong keluar dari kuburnya menuju Padang Mahsyar hmm. ketika itu ditunjukkanlah setiap orang di kalau kita ilustrasikan dipaparkan di depannya ini loh yang kamu kerjakan tanggal sekian sekian ini ini persis di video bermacam-macam itu jadi sesuai dengan ini di sini Abi Tulisannya sesuai dengan tingkat keimanan kekufuran amal-amal ya. mereka ya. jadi cara mereka datang eh, eh, apa namanya kondisi kejiwaan mereka apa yang mereka lihat itu bermacam-macam sesuai dengan hasil amalan mereka di dunia. Jadi setiap orang punya rekaman videonya masing-masing yang berbeda-beda Ini ya, akan ditunjukkan ketika kita sampai di padang masyarakat Kemudian baru uh, apa uh, wahyu yang berikutnya Maka uh. uh, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah Niscaya uh. dia akan melihatnya Abi akan terangkan ini apa yamal. Amal itu apa? Amal itu penggunaan daya Kalau kita menggunakan daya kita itu namanya kita beramal hmm. Daya manusia itu Daya manusia itu Aling tidak. Secara singkat ada empat. Ada daya fikir. Ada daya fisik. Ada daya kalbu. Ada daya hidup. Ya. Nah, apapun daya yang Anda gunakan, Anda akan lihat. Kalau fisik angkat ini, oh iya dulu. Artinya mungkin kita bisa bayangkan itu bagaimana orang di video. Ya. Oh dia angkat ini. Daya fikir tercatat apa yang anda pikirkan niat tercatat juga daya kalbu hmm. karena kalau nana yang pernah bilang niat melakukan kebaikan saja itu sudah bisa dapat hal jadi niat dalam hati pun terlihat kepada masyarakat dapat ganjarannya oh ini orang pernah mau melakukan kebaikan ini tapi tidak bisa ada alam kasih dia ganjaran dia lihat Kemurahan Tuhan menjadikan niat buruk tidak dicatat. Hanya hmm, niat baik yang dicatat. Ada niat baik. Itulah Itulah, itu. Memang ada sementara pakar berkata amal itu tidak termasuk niat. Tetapi kalau kita merujuk ke teks-teks ke keagamaan, ternyata niat itu punya peranan yang penting. Ada ayat yang berkata siapa yang keluar dari rumahnya untuk pergi berhijrah pada suatu kebaikan, tiba-tiba dia meninggal di, di perjalanan, belum sampai dia sudah dapat ganjaran. Jadi, semua dilihat. Hmm. Hmm. Sama iya, amal itu. Ya. itu apa di situ? Ternyongannya, uh, Zahra semut. Semut ya, ini itu dulu ulama berkata semut. Sebenarnya, Zahra itu adalah kata yang menunjuk sesuatu yang sangat kecil. Hmm. Dulu, orang beranggapan yang paling kecil itu semut. Ya, Sebenarnya, masih ada yang lebih kecil kepala semut. Ada yang mengerti, masih ada yang lebih kecil debu yang terlihat di cahaya matahari. Sekarang, kan ada debu. Bisa sekarang orang bisa katakan atom setelah atom ada proton, ada itu. Itulah Pokoknya yang terkecil, bayangkanlah dalam benakmu apa yang terkecil mm. Yakinlah bahwa kamu akan lihat karenanya redaksional katanya Bi, itu diulangi sama persis Cuma belakangnya yang berbeda Di Belakangnya yang berbeda ya amal Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah Nih saya dia akan melihatnya Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah Niscaya dia juga dia akan melihatnya. Apa maksudnya ini, itu tadi yang Nabi bilang. Jangan enggan membantu. Jangan berkata, waduh cuma sebiji kurma. Nabi bersabda, ita nara walau bisyikbitamra. Hindarilah neraka walau dengan sepotong kurma. Jangan malu. Aisyah di, di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, seringkali mengirim hanya satu dua butir anggur ke tetangganya itu sudah bagus. Ah tapi jangan juga berkata oh, ini dosa kecil ini tidak apa apa eh akan ini alangkah banyaknya kebakaran besar lahir dari puntung rokok yang kecil nah, ini anak Inilah yang menjadikan surah ini yang memberikan gambaran tentang kiamat proses awalnya dan akhirnya di mana itu menjadikan dia dinilai seperempat al-qur'an. Seperempat al Kalau dihayati itu luar biasa. Itu. Luar biasa. Pesannya itu jangan underestimate kebaikan dan hmm. jangan juga underestimate keburukan. keburukan. Ya, itu. Terima kasih Abiko. Terima kasih teman-teman, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.